Halo bosu semua apa kabarnya nih dalam kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara deposit via dana di situs ini yang pertama-tama kalian harus memiliki akun terlebih dahulu jika belum ada kalian daftar terlebih dahulu di sini Isi pendaftaran dengan data-data yang valid ya bau biar data kalian ketika melakukan deposit tidak terjadi kesalahan Iya username atau ID yang kalian inginkan lalu buat dan ingat password kalian Pilih bank ke aplikasi dana kalian, isi nama rekening dan juga nomor rekening dana kalian, Jika kalian memiliki atau mengetahui kode referral, silahkan diisi jika tidak ada juga tak apa-apa. Lalu isi kode verifikasi sesuai dengan angkat di situs ini. Nah, seperti saya ini telah mendaftar, dan untuk langkah selanjutnya jika sudah daftar kalian bisa langsung pilih ke menu deposit untuk melakukan deposit. Kali ini saya menggunakan deposit via ya, aplikasi dana. Lalu setelah itu kalian ke menu deposit dan pilih metode. Pembayaran dompet digital pilih dana. Dan melakukan transfer ke sesuai tujuan dompet digital di situs ini. Seespor deposit kali sesuai dengan uang yang kalian transfer. Isir March kalian dengan sudah deposit. Jika kalian screenshot bukti transfer kalian, boleh upload. Jika kalian lupa screenshot, tidak apa-apa. Lalu tekan tombol sembit dan tunggu hingga permintaan deposit kalian diterima. Berikut daftar slot gacor hari ini.